Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel warna grafika teman teman kali ini masih terus berbagi tentang seputar tutorial dan pengetahuan serta hiburan uh, teman teman di video kali ini saya akan memberikan tips dan triks uh, cara untuk mengupas atau melepaskan apa namanya pelindung atau pelapis akrilik yang sudah lapuk. Nah, yuk kita lihat videonya ya. Please like and subscribe to support Warner Grafica. Nah, teman-teman di sini saya punya Akrilik yang sudah terlalu lama disimpan sehingga pelapisnya ini lapuk, ya. Jadi, e, saat dikupas ini, dia nggak ngikut, ya, seperti kalau akrilik baru ini susah, ya. Dan ini akan sangat lama sekali kalau kita kupas manual seperti ini karena dia putus-putus, ya, teman-teman. Ya, e, tentunya. Kalau sedang buru-buru, akan sangat menjengkelkan sekali nih untuk mengelupas. Apalagi kalau lebar ya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar mudah untuk melepaskannya, teman-teman ya. Ini triknya. Kita membutuhkan... Ini aja pakai. Pakai kartu bekas ya. Untuk... Ininya teman-teman mengupasnya Dan Kita menggunakan Bensin Lalu Mana ya Nah kita pakai Kuas juga ya teman-teman ya Jadi caranya mudah sekali teman-teman ini kertasnya, ini kita kasih bensin ya, sampai dia kelihatan transparan Seperti itu. Nah apabila dia sudah kelihatan transparan teman-teman Kita kupas dengan ini ya Usahakan yang berbahan plastik ya teman-teman Jangan yang berbahan metal Karena bisa menggores Nah Jadi gampang kan teman-teman bisa menghemat waktu sehingga enggak capek-capek lagi ya teman-teman ya Sudah selesai terkupas semua, namun di sini masih ada lengket-lengket teman-teman, jadi kita kuas lagi sekali untuk membersihkan sisa-sisa lemnya. lalu dilap aja teman-teman gitu ya Nah apabila ada yang lengket-lengket Kasih lagi Sudah selesai teman-teman. hasilnya pun bersih ya teman-teman ya. Semoga uh, video dari warna grafika ini bermanfaat buat teman-teman semua dan silahkan dipraktekkan karena caranya pun sangat mudah. Sampai jumpa kembali.